Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody Nice to see you How are you today Are you okay Well well I hope you all fine And my Allah aja always bless us forever Amin, amin I, mean, I mean. Okay well Pertama sebelum kita memulai pelajaran Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu Semoga kita dalam belajar diberikan kemudahan Pemahaman dan ilmu yang bermanfaat Let's start the lesson by praying first Show we can get some knowledge and advantage Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Cukup, terima kasih Enough, thanks very much Selanjutnya Pada Video kali ini Kita akan belajar Mengenai Salah satu KD kompetensi dasar Dalam pelajaran bahasa inggris Untuk tingkat SMK Kelas 10 semester gasal Dengan tema non semen. Kata lain pengumuman Sebelum lebih jauh, lebih dalam lagi Kita bicarakan, perlu saya sampaikan dahulu Apa saja yang akan kita pelajari dalam materi ini Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu Definition of announcement definition of announcement atau definisi arti daripada pengumuman announcement itu adalah pengumuman oke okay. yang pertama nanti selanjutnya yang kedua kita akan bicara kita ketahui strukturnya atau struktur dasar secara terperinci dari text announcement itu bagaimana urutannya dan sebagainya lalu Kemudian yang bagian yang ketiga Yaitu yang terakhir Yaitu language feature Atau unsur kebahasaan Yang digunakan dalam announcement Baiklah There are just three parts of announcement That we are going to discuss here And you can see more about this After learning some examples then Baiklah Anak-anak Hanya ada tiga bagian dari announcement Yang akan kita pelajari di sini Dan Kamu nanti Insya Allah akan lebih paham Setelah mempelajari Dari beberapa contoh Nanti The first discussion Is yang pertama kita bahas adalah What is announcement? Apa itu pengumuman? Di sini bisa kita baca Announcement is a public statement That containing information about an event That has happened or is going to happen Pengumuman adalah Pernyataan publik yang memuat informasi tentang suatu peristiwa yang telah atau akan terjadi. Halangi pengumuman adalah pernyataan publik yang memuat informasi tentang suatu peristiwa yang telah atau akan terjadi. Generally Announcement give formal notice or certain event. It can be to inform, to invite, to launch, or to ask readers to do something. Pada umumnya, pengumuman itu memberitahu tentang adanya acara-acara resmi atau acara-acara tertentu. Yang mana bisa berupa suatu sesuatu yang menginformasikan, sesuatu yang mengundang atau mengumumkan, atau sesuatu yang meminta para pembaca audien untuk melakukan sesuatu. Saya ulangi, pada umumnya pengumuman itu, Memberitahu tentang adanya acara-acara resmi Atau acara-acara tertentu Yang mana bisa berupa sesuatu yang menginformasikan Mengundang, mengumuman, yang mengumumkan Atau meminta para pembaca untuk melakukan sesuatu Nah, there are topik nah, Dalam pengumuman ini There are some topic that usually are used as main of announcement text. Ada beberapa topik yang biasa digunakan sebagai tag pengumuman, yaitu antara lain, lihat slide berikutnya, topic of announcement. Topic announcement itu berbagai topik pengumuman. Di sini. Saya berikan contoh beberapa topik yang biasanya digunakan sebagai pengumuman Yang pertama Yakni event Atau semacam acara Acara tertentu Ya topik yang pertama Seperti adanya acara khusus Ada juga missing person missing person atau missing animal atau missing item ya ini kaitannya dengan berita pengumuman berita kehilangan hilangnya seseorang atau binatang kesayangannya atau barang-barang yang hilang ada juga yang topiknya berupa competition Winner of competition atau pengumuman tentang pemenang suatu kompetisi. Ada juga yang berupa job vacancy atau mengumumkan adanya lowongan pekerjaan dibutuhkan se seorang karyawan atau beberapa karyawan dan sebagainya. Ada juga yang berupa sad news atau berita duka berita meninggalnya seorang dan ada yang berupa suatu peringatan ya memperingati sesuatu peristiwa inauguration atau marriage ya peringatan pernikahan atau bed hari ulang tahun memperingati hari ulang tahun kelahiran seseorang dan sebagainya dan ada yang sering kita dengar di di media adanya peluncuran produk baru, nah, ini biasanya merilis produk baru ini juga ada penguman-penguman dan lain-lain demikian beberapa contoh topik ya itu semua masih bisa dikembangkan menurut seseorang yang akan membuat pengumuman demikian juga untuk discussion berikutnya the second discussion nanti kita akan lihat slide berikutnya yaitu yang kedua adalah structure of announcement structure of announcement atau yang disebut struktur dari teks pengumuman Itu Sebenarnya secara umum Atau General structure Dari teks pengumuman Hanya terdiri dari Title Judul dan Information Hanya dua bagian saja Yang terpenting yaitu Judul pengumuman apa dan Informasinya apa Namun Dapat juga secara teringgi secara detail, structure in more detail. Dapat kita lihat di sini yang terdiri dari title and judul, nomor satu. Nomor dua ada receivernya, ditujukan kepada siapa pengumuman ini. Yang nomor tiga ada content dari pengumuman. Isinya apa, informasinya tentang apa Dan ada juga sendernya disampaikan Ditulis di bagian akhir Biasanya ada sender Atau pengirimnya Dengan jelas Dengan demikian Kalau kita membuat pengumuman secara detail Secara lengkap itu Ada empat bagian-bagian yang terpenting tersebut Terus kalau kita lihat lagi materi berikutnya yang perlu kita bahas di sini the last discussion yaitu language features language features atau unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks pengumuman yaitu antara lain satu biasanya menggunakan simbol present tense atau simbol Futurten, mostly use simple present and simple future. Ten. Ini kalimat yang paling mudah dan sederhana sekali. Simple present itu kalimat yang paling simple, paling mudah. Uh, simple future adalah sesuatu yang menunjukkan kalimat yang akan datang. Biasanya menggunakan bentuk will atau be going to. Demikian. Nomor dua Mostly use Passive voice Passive voice ini juga kalimat yang paling mudah Ya karena Menggunakan bentuk passive voice Atau kalimat pasif itu Rumusnya sederhana Ada unsur B dan kata kerja ketiga Dan ini juga perlu dicatat Di dalam menyampaikan Pengumuman Itu informasi yang disampaikan itu biasanya tidak terlepas dari 5 western word W a question. question. Yang, yang saya maksud adalah number 3 containing 5 W and 1 H information. Maksudnya adalah ada unsur kata tanya what five w maksudnya ada unsur what happen when happen where happen who happen and why happen informasinya itu tentang apa kapan dimana siapa gitu ya siapa kepada siapa dan untuk siapa dari mana dan untuk siapa why dan juga Mengapa diumumkan. Dan yang biasanya juga ada tambahan Once age information Artinya adalah ada katanya Dengan how Ya jadi Mengapa how bagaimana kok bisa Informasi itu jadi Semua bisa diterangkan Disampaikan itu tergantung dari uh, Maksud Atau topik pengumuman Pengumuman itu sendiri Ya bisa disampaikan secara komplit lengkap Atau sebagian dari informasi yang mau disampaikan Dikembalikan kepada yang membuat informasi tersebut yang tersebut. Untuk berikutnya Selanjutnya kita juga akan melihat contoh Supaya lebih jelas Contoh announcement yang baik itu yang bagaimana Tadi dari awal sudah kami singgung untuk melajari announcement itu memang harus komplit sekaligus contoh-contohnya. Lihat contoh yang saya sampaikan di sini. Example, contoh. Di sini kita bisa lihat contoh pengumuman dengan judul Futsal Competition. Saya baca dulu titelnya Futsal Competition to all the students of SMKNU Maharef Wudhus. We are pleased to announce a futsal competition will be held on 17 until 22 20 December 2020. The participation must be from all representation, from all classes, from grade 10, until grade 12. The present status must be registered registered their team name before 14th December of to the Osses Division. Or call our assist member in charge on the below contact number. Okay, by you by number six two eight one five zero eight seven four two four zero one or to Raisa. By phone number 6281 2585 6162. We need you to participate. Let's play like a champion. Osis, ashimka and umare hudush. Ini contoh yang sudah baik, lengkap. Ya, kalau kita kepengen tahu di sini. Bisa kita lihat bagian-bagian dari pengumuman. Bagian dari pengumuman yang pertama yaitu title atau judulnya tadi. Foodshall competition Kemudian receiver atau penerima atau kepada siapa pengumuman itu ditujukan. Yaitu kepada semua siswa, asman pengumuman, ini receiver Lalu kemudian content atau isinya. Lalu nah, kita lihat. Bagian Terus pengumuman tersebut Berisi informasi bahwa Lomba Futsal akan diadakan pada Tanggal 16 sampai 22 Desember Dan semua siswa dari kelas 10 sampai kelas 12 Wajib mengirimkan tim Dan nama timnya harus didaftarkan sebelum tanggal 14 Desember Kemudian struktur Ya, struktur terakhir yakni ini sender atau pengirimnya sudah jelas tadi dari asis SMK atau, NU Ma'rif Ma kudus dan mari masih ada lagi kita lihat contoh yang lainnya ya supaya lebih lengkap ini juga contoh announcement yang lain di sini ada suatu pengumuman announcement judulnya ya announcement bisa kita baca, announcement, the student association hold the student gathering for student of grade Augustine. Please, all student come for more information, contact one day at the student association office, student association. Asosiasi siswa akan mengadakan suatu gathering untuk siswa kelas 8. Ya, pada tanggal 15 Agustus dan siswa-siswa diminta untuk datang. Oke, di sini bisa kita lihat struktur dari teks pengumuman. Ya, ada title, content, receiver. Ya, tadi ada content lagi. No void for for information. Informasi lebih jauh ya, bisa hubungi Wendy dan sebagainya. Oke, kita lagi lalu terakhir sender ini bisa, kemudian bisa dipasukan di bawahnya. Saya rasa dari penjelasan saya ini cukup mudah, cukup simple. Dan untuk sementara sampai di sini dulu yang kita pelajari ya pada video kali ini. Semoga materinya bisa... Kalian tangkap dengan baik dan bisa dipahami dengan mudah. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan hubungi atau tanyakan di kolom komentar. Dari saya, apabila ada salah tutur, kata, ya, dan kesalahan, <tuh> baik yang saya sengaja atau tidak, mohon maaf. Thank you very much for your attention. Saya hey, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye students.